National Fatwa um, Comparison between Iran and Indonesia. Timur Dari Sulawesi Sampeka Papua Barat um, That's the weakness. Um, so the question I want to answer is about uh, Concerning your question actually I can... the, the Australian nation. Kulturnal yang ada di Australia First, I'm voting for this event Thank you very much for your very uh, interesting question Meddin as -salamu. Treasure under your list The first is Iran, the second is Malaysia yosua adalah sebuah forum yang kita siapkan oleh Kementerian Agama dalam hari ini Direktorat Kesejahteraan di Islam untuk bagi para simpatis akademika. Komposisi yang, yang tidak dilakukan di dunia akademis, itu tidak secara anti politik dan lain-lain, korupsi, tidak adil dan tidak Melihat kembali akar-akar akar kesejarahan. Jadi masuk ke proses Indonesia Assalamu alaykum Shukran presentation and seen radikal itu Apa yang menjadi pikiran